Apa yang saya ingin itu juga, uh, keputusan saya melihat bagaimana uh, ketika saya mengikuti beberapa uh, banyak kegiatan yang akan pagi tadi kemudian saya juga mempertanyakan bahwa kegiatan-kegiatan uh, yang kami lakukan di di tadi tadi tadi tadi tadi jadi program kerja kami ada, tapi itu lebih ke, eh, seperti misalnya pemasangan poster itu dulu, segala macam itu memang program kerja kami tapi misalnya kami harus ke Porong, ke Batang, ke eh, banyak daerah, itu, itu insiden sudah memang jadi teman-teman di sana meminta kami datang ke sana. Gitu. Terus, nah, eh, terus saya waktu itu mempertanyakan bagaimana kenapa kita nggak menginisiasi atas dasar kepedulian kita untuk melihat sesuatu jadi kita tuh uh, peduli dulu ya, terus pengen menggagas bikin sesuatu nah itu sempat saya tanyakan dan sempat kita waktu itu uh, apa, diskusi tentang itu nah terus untuk kaitannya dengan sekarang uh, memang untuk saat ini, Tari pagi, Enggak begitu aktif. Kegiatannya, yang membuat poster dulu, Terus, uh, Bisa dibilang, Tahu sekali baru bikin kegiatan, Misalnya sekarang-sekarang ini ya. Uh, tapi, uh, Itu akhirnya kemudian yang membuat saya uh, Lebih mobil ini aktif di surfing dengan semangat kalau minjam istilahnya woah wo dari tadi tentang uh, semangat membuat sesuatu bikin aja ya penting bikin aja itu yang kami lakukan di surfing terus uh, nah nyampung di pertanyaannya Iwan tadi bahwa kegelisahan apa yang yang kutemui di situ kalau aku masih hmm. masih berisik mencari strategi apa yang pas untuk di, di, di, diterapkan gitu. terus apalagi apa yang terjadi dengan survei uh, tahun 2016 itu itu merupakan pengalaman kami yang kemudian kami harus berpikir ulang untuk mencari strategi apa yang yang pas uh, jadi 2016 itu uh, 2016 kami tempat-tempat um, <laughs> Jadi, di 2016 itu ada Kolektif um, betina Mereka mau mengadakan gathering Dengan um, judulnya Lady <coughs> Terus mereka menggunakan tempat kami menjadi uh, ruang Untuk ya ada pameran, ada diskusi, ada workshop situ ada musik uh, Terus nah di, di hari pertama uh, saya membaca dulu jadi mereka datang terus saya membaca dan itu menarik banget apa, uh, tujuannya untuk uh, lebih ke pemberdayaan perempuan gitu. terus saya ah oh, menarik banget dan saya langsung mengiyakan waktu itu terus saya tidak berpikir panjang untuk apa apakah dengan acara tersebut, akan ada bahaya yang muncul dan terus di hari pertama ketika itu acara lancar, segala macam dan pada malam harinya, saat musik tiba-tiba ada sekelompok orang datang langsung berteriak-teriak meminta acara kami dihentikan dan tanpa ada kesempatan untuk kami untuk dialog terus, mereka langsung datang. Dan um, aku cukup berat sebenarnya untuk menceritakan tentang apa yang terjadi malam itu karena memang sangat membuat sakit hati dan um, apa yang... Oh, uh, sakit hati karena mereka menyebut kami semua yang di sana itu adalah perusak moral masyarakat terutama perempuan <tuh> bisa mengalami kami menggunakan, waktu itu kebanyakan teman-teman yang datang memang menggunakan celana pendek Jadi mereka cuma melihat secara visual Celana pendek tato, segala macam, mereka langsung berteriak-teriak saat itu Mengatakan kami hajur, menjijikan, dan sambil nunjuk-nunjuk di muka Kami mencoba menjelaskan, lihat ini, ini ada kamera, ini ada sini, ini Tapi mereka tetap mau, terus kemudian mereka mengalihkan, mencari hal-hal yang bisa menjadikan alasan itu untuk memporak-porandakan um, tempat kami gitu. kenapa aku bilang memporak-porandakan, karena mereka sambil teriak-teriak, bakar-bakar-bakar karena melihat koleksi dari buku-buku kami terus uh, mereka bilang kami komunis, terus kami bilang kami um, melakukan Pesta miras, karena mereka menemukan memang botol-botol di dapur kami juga uh, ini apa namanya uh, itu botol yang udah lama banget ada di situ dan memang ada beberapa teman yang yang datang itu terus memang memang minum nah, itu menjadi salah satu alasan untuk menghantam. Yang kedua adalah mereka juga mengambil bacaan-bacaan yang ada waktu itu ada sin. Ada scene tentang um, LGBT. Mereka mengambil itu semua kaos yang ada gambar logo-logo antara perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki itu mereka ambil semua um, itu. Terus um, polisi nggak beraku apa-apa di situ. Um, merek. Ketika mereka bilang polisi bilang ayo dikunci aja, udah semuanya gua terus kami bilang Pak, kenapa nggak minggu ini kan di tempat kami sendiri, kami mengobatkan sendiri. terus kenapa nggak coba menyelesaikan dengan dengan jalan yang lain, bahkan bukan terus serta merta mengusir semuanya dan tapi kemudian oh, ini untuk kebaikan kalian semua, gitu. oke? terus aku uh, dan teman-teman uh, di sana mencoba untuk teman-teman yang lain pulang, terus sementara ada anak-anak kecil yang masih tidur di dalam kita coba kunci macam tapi mereka malah menograk itu. Jadi, eh, nah, pada saat itu, yang ada di pikiran saya adalah, eh, eh, begitu, apa ya, eh, pikiran tentang bagaimana, terhadap stigma terhadap perempuan itu masih menjadi alasan salah satu alasan untuk menghentikan uh, acara malam itu gitu. Terus udah gitu uh, setelah setelah itu udah aku aku nggak akan bercerita banyak tentang malam itu tapi. Setelah itu, sebenarnya yang paling penting adalah setelah itu Setelah itu kami dapat banyak sekali respon uh, dan solidaritas dari teman-teman uh, uh, Dan Apa ya Di saat itu, aku menemukan bahwa Sangat penting banget Untuk kita Hai, um, apa yang kalau tadi bicara waktu yang yang yang sebelumnya bahwa apa yang musuh bersama itu ada gitu. Nah, sementara ini juga um, semacam ini itu sebenarnya juga bisa jadi musuh bersama, doang misalnya intoleransi terus apa namanya itu tuh. Aku melihatnya, aku merasa gelisah bahwa itu dulu menjadi persoalan bareng yang bisa itu menggerakkan kita semua apa ya, kerja bareng, terus ayah coba kita uh, lawan bareng itu. aku agak sulit untuk untuk membuat uh, kalimat yang pas, tapi kira-kira seperti itu Kebutuhan untuk mengidentifikasi bersama musuh-musuh yang sifatnya lebih sporadis dan gak pusat Tidak, sih Tidak. Dia, Tidak. pada zaman reformasi itu ya Tidak. mungkin yang uh, ada di sini juga bisa menyambung gimana dengan tonggak-tonggak historis um, situasi setelah korupsi um, baru ya di bidangnya masing-masing setelah itu kita ini kayaknya suaranya lebih stabil ya dan setelah itu kita juga bisa buka ke teman-teman yang ada di sini generasi yang merasa generasi milenial untuk turut ngobrolin hal yang sama soal kegelisahan dan tangga historis Silahkan mbak ini yang terbesit saya waktu terjebak dengan generasi milenial generasi milenial kan generasi yang lahir tahun 80 sampai Beri, eh, 97 kalau saya terus setelah itu generasi Z sekarang ini sebenarnya anak, -anak SMA itu generasi Z dan uh, dari pola kita berpikir, pola kita bekerja, itu beda banget bahwa saya memang secara kita ber itu harus informasinya dibatas misalnya dimana ada FN, di TV dimana ada FN, di uh, informasi yang masuk ke kita itu terbatas kita bisa mencari sendiri, mencari itu di band, ya kita cari manusia, manusia Pram itu tak membacakan, dan zaman saya kuliah dulu, deretan buku harus saya baca, karena aku sama coba ujian pertama, itu ada kan dasar pita orang oh, Sumagilo, sedangkan yang itu ada dasarnya yang harus kita baca, terus buku punya Pram apa aja, itu kita punya daftar senar lakuan Minimal harus kan, belajar buku kalau kamu jadi masih lebih, ya. Nah, sekarang, saya tuh mau di Gelandgan, di kakaknya di tiap malam. Ketemuinya sama anak yang saya ngomong di dari tahun tahun Ketemu anak yang lahir sudah Jadi, ketemu dengan anak yang saya udah pelajari di situ, di tempat begitu, dia udah lahir. Siapa yang gak Baca bacaannya? Bacaan kamu Bacaan apa? masuk di HNW itu. Bacaan wajib yang diharuskan oleh Insaniorno atau... Itu apa? Pernah baca buku Madilok nggak? Pernah baca buku. Baca buku. Teman-teman aja -teman lah, si Mahasara. Madilok atau wajah-wajah. Atau ada sepital yang lain-lain. Pernah baca nggak? Nggak pernah. Tapi mereka tahu apapun, tapi misalnya karena di internet mereka bisa baca waktu ya, Harus informasi lebih gampang. Di. Tapi informasi yang mereka dapat itu banyak, sumber berinformasi banyak. Tapi mereka ngambil yang semuanya, mereka aja. Uh, apa lebih tidak fokus misalnya? Kalau kita dulu kan ada musuh mau ngapain? itu fokus kan, mesti ngeras apa mulai itu. Jam sekaran itu musuhnya nggak enggak jelas mesti siapa mau ber itu juga berlaku di. Aku berlaku di kesenian juga, kita mau ngapain anak nah, sekarang, itu kan kuliahnya banyak. Dengan hmm. HP-nya mereka bisa bikin video sendiri, bisa bikin vlog, biar rata anak semua anak SMA, mungkin SMP, SD itu caranya ada jadi subscriber, jadi apa, gitu kan. Beda waktu kita itu, ah mungkin jaman dulu kita caranya jadi filmmaker jadi apa, orang mungkin film ya. masih pakai apa, film hmm. yang harganya, ya mungkin terjangkau dengan kita, gitu. Jadi, setelah, -setelah berubah, ini juga ini dan itu berkaitan juga dengan benar ini kalau oh, belasan ceritanya kalau belasan anak milenial apa? kayak saya bekerja dengan anak dia apa sih? saya bekerja dengan anak, -anak yang ini, generasi milenial ini fokusnya fokusnya itu nggak enggak apa? nggak menelinya kurang fokus pada jadikan yang mau dia dia lakukan. jadi dia punya cerita-cerita main -cerita, aku ah, yang diskusi ini pengen bikin apa suara suragi tapi kemudian tidak punya basic apa ya? itu nggak Nggak ya, luar apa ya diskusi ini, tapi begitu selalu bikin tol ya. Dan bisa, itu harus dipikirkan beneran itu yang kalau zaman kita dulu mau bikin diskusi ya waktu atau otomatik sama kita bikin tol ya segala macam kayak itu cari referensi apa, anak-anak. Pilihannya -anak. yang kuda, dengan saya waktu itu, anak-anak, kalau -anak, menurutnya KEPI, atau yang, yang benar-benar menurut saya, waktu itu nggak bisa itu ya, gitu. Mereka, mereka harus dibimbing dulu, kamu bisa cari di sini, cari di sini, cari di sini. Lalu bisa bikin tol. prosesnya tuh masih lama, lama gitu, dan, dan uh, kalau Sa saya mah generasi ya. itu lebih parah lagi, lebih parah karena berangkat sekolahnya terlalu banyak, dia terpisahnya juga lebih banyak lagi. Itu yang kalau saya kan ya. biasa saya kalau, eh, makanya salah satu alasan kenapa saya tidak aktif lagi di FB karena saya sudah bisa jalan dengan dengan anak-anak yang generasi jalan pulang berpikir ada beda. Saya nggak mau berangkat jadi apa? apa, -apa itu? ini jamannya mereka, udah lah, biar lah, mereka mau ngapain, itu terserah mereka aja lah. Saya mundur, itu karena mereka kalo enggak ya udah kres-kres gula gitu. Dan so udah, hasil pcs jadi film maker aja, ya. Gitu. Saya, akhirnya, itu mungkin untuk usam yang berat, tapi gini ya, bapak aja udah um, gak nyambung. Kamu udah gak nyambung, kalau secara gue kerja, gue lakukan kerjanya beda. Uh, informasi yang mereka, apa catering informasinya juga kayaknya itu gitu. Kalau kita, misalnya kita, kalau time dengan ada Facebook okay, ada bukan adfhs, kan itu bisa digunakan untuk sederhana, bisa dipakai untuk strategi lebih. Untuk FFD itu bisa lebih gini, dan FFD juga, misalnya untuk, kalau dulu kan kita harus bikin poster, sekarang tidak pakai Instagram, mungkin punya apa, itu lebih mudah kan, untuk distribusi informasi. Tapi, dari informasi yang sedia banyak juga, itu tegak-tegak, dan salingannya juga, memang kita sendiri yang harus menyaringnya itu. Itu yang kalau buat saya, kan di sini, disitu, lah, arti, masih itu kan bisa. orang, ya. lu sebenarnya mau apa sih, gitu. Itu yang, yang kalau buat saya, di situ, di, kamu bisa jadi YouTuber, kamu bisa jadi abang, ya banyak, tapi, kadang-kadang itu diantasi dengan fundasi yang kuat Jadi, gampang akan berubah. Yang saya kira, agaknya generasi yang hmm. lebih tua, mm kayak tadi generasi sembilan ya, melihat generasi sesudahnya dibilang gelap Gede generasi yang pertenahan sembilan melihat ya, generasi milenial juga nggak uh, fokus tapi di, di sisi lain tadi mbak ini juga mengakui mungkin adanya perbedaan pola pikir yang kalau saya lihat mungkin kalau di bidang, di praktik kesenian uh, itu ada hubungannya juga dengan uh, misalnya perbedaan cara mengungkapkan apa yang dimaksud dengan politik jadi tidak sama sekali apolitis gitu karena barangkali ada anak-anak um, muda tah, generasi milenial, generasi Z yang juga punya cara berbeda dan itu yang ingin kita ketahui sebenarnya hari ini. Jadi saya mengundang um, generasi milenial, <laughs> generasi milenial FMD <laughs> mewakili generasi biru karena ku oh, macam apa sih ada kok? iya, sebenarnya kalau misalnya dari tadi kita ngomongin tentang generasi uh, dan apa seakan-akan generasi muda sebagai agen perubahan gitu. Um, aku mungkin aku cerita aku kalau semuanya tadi pada cerita latar belakangnya sebagai latar ngapain ya, sebagai latar SMP terus SMPku di Kota Baru SMP 5 itu terus nggak hmm. uh, penting terus aku masih isi 2002 nah um, bayangan bayangan ketika 98 bayangan ketika 98 uh, dan melihat aktivitas para uh, para mahasiswa di apa aktivisme kampus tuh sebenarnya jadi kayak semacam bayangan kalau besok kuliah terus usaha di kampus e, bisa turun ke jalan kira-kira gitu. tapi begitu yang terjadi di 2002 itu kan jaraknya sebenarnya nggak begitu jauh-jauh amat tapi ternyata itu beda banget gitu Karena e, kakak yang kakak -kak senior yang lebih senior yang ngajakin yang selalu ngomongin tentang e, pro rakyat gitu demokrasi dan lain sebagainya itu seakan-akan kayak utopia banget tentang itu. Terus, uh, yang dihadapi ternyata bukan itu. Gitu. Nah, uh, kebetulan kemudian uh, generasi kami atau aku, kemudian uh, bahwa generasi itu, generasi, generasi yang di, kan di sini, yang di sini, yang di yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di yang di yang di yang kali-kali kayak karyanya warna-warni gitu, gitu terus ngomongin tentang lifestyle gitu musik gitu. terus itu yang jadi reflektif pertama kita apa bener kita gitu. nggak ngomongin sesuatu nggak ngomongin tentang tentang kondisi dan fenomena kita saat ini nah kalau misalnya kemudian nyambung lagi sama itu kan yang yang selalu kita usaha kita pertanyakan lagi tentang identitas kita, sekarang generasi uh, sebenarnya generasi apa sih, gitu? Pasal 98, iya, masih ada sih reformasi mungkin masih belum tahu, gitu. Um, terus misalnya nyambung lagi tadi ke omongan Manedina, tentang ada tembak-tembak baru, kalau bagi generasi kami, salah satunya ya bisa disebutkan tentang peredaran pasal 90, Pak, gitu. Di 2007 2009 yang baru ketahuan waktu 2007-2009. Sebenarnya kalau dibayangin uh, seberapa boomingnya gitu ya, kira-kira apa karyanya selama gitu -gitu, sebenarnya nggak juga. Cuman aktivasi infrastruktur seni mungkin jadi lebih lebih maksudnya jadi lebih aktif lagi gitu pameran sering gitu kira-kira. -gitu, dan sebenarnya dan kemudian waktu momen itu kita nggak merasa bahwa itu adalah dalam masa seni kayak kayak kuliah terus bisa diundang ke galeri kayak yang sebelumnya inisiasi kamera kecil-kecilan di ruang-ruang alat latih kayak misalnya atau tadi terus tiba-tiba ke galeri Jakarta atau Bandung gitu. terus bahkan mungkin sampai ke luar negeri kira-kira kayak gitu nah tapi kemudian uh, apakah ini jadi jadi apa uh, apa uh, atau yang bukan atau apakah ini capaian yang penting gitu ketika ada di dalam pasar? Setelah kemudian tahun 2009 oh itu ternyata namanya dalam pasar semirip Nah setelah itu baru kita punya momen reflektif tentang hmm, oh so, berarti uh, kesenjangan kita diterima nih sama sama publik yang lebih luas kira-kira, tapi ternyata enggak malah itu jadi kayak pertanyaan, jadi kayak pertanyaan buat kita uh, jangan-jangan level seniman muda yang yang selalu dilekatkan dengan uh, kreatif, loh itu tapi kemudian jadi di jadi nilai baru yang disematkan karena dalam strategi marketing di pasar gitu kayak, misalnya harganya jadi jadi bisa dimainin karena dia baru Kita nah, aja sih nanti iya. uh, ini ya boleh uh, ini diskusi antar milenial uh. ini aku mau menanggapi isi hmm. dina tentang praktek seni yang individual individualistis gitu dan juga ya, ini bagian uh. ya dan juga praktek yang komunal dan kolektif Terus kata-kata tentang klidoskop para seniman muda yang bingung dan aku harus bekerja dengan siapa itu sebenarnya juga dialami sama seniman siniman dipertunjukan khususnya Tari Karena beberapa waktu yang lalu, tahun, tahun yang lalu ngumpul bareng sama kolektif-kolektif seni -kolektif, dipertunjukan mayoritas musik sama Tari dan kami setiap dua minggu sekali ngobrol sebenarnya apa sih yang kamu lakukan dan proyeksi itu, itu apa Sama gitu tentang bingung muda-muda uh, praktik kerjanya bagaimana Tetapi juga aku sadar juga gitu karena pada dasarnya di pertunjukan itu kan sudah kolektif kita nggak bisa bikin pertunjukan dalam bentuk eksekusi presentasi dan juga prosesnya pun juga melibatkan sejumlah banyak orang dan sejumlah orang yang bekerja secara struktur dan organik Nah Malah justru sekarang aku melihatnya munculnya platform-platform e, kayak Kelola udah lama gitu, sekarang jangkau pake muda ya Padahal banyak yang di Menyapanya. Indonesia kaya dengan di Indonesia dengan festival bikin platform untuk anak-anak muda Terus ada banyak festival operasi se-festival kecil-kecil yang untuk memang kalangan anak muda gitu Malah aku melihat itu sedikit menjebak gitu, karena itu praktek institusionalisasi itu menjadi alasan mereka berbuat sesuatu bukan pada praktik apa namanya penciptaan tapi aku akan membuat sesuatu karena ada itu gitu. Nah, aku menuju ke sana gitu. Jadi gimana ya? Padahal eh, sebelum-sebelumnya di Jogja sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan pertunjukan yang diinisiasi oleh individu dan kelompok milabel untuk gitu. mereka bandingkan kayak Jogom Seolah-olah kan, kolektif, kolaboratif, buyuk, jauh dari sumber-sumber kapital, gitu kan, wah, mereka ini Tapi kalau melihat lebih jauh lagi ke dalam, itu Imajinasi mereka korporatif Dan institusional dan struktur, gitu. Jadi, praktiknya, keadaannya kolektif dan buyuk, gitu kan, e lir laba, gitu Tetapi, imajinya dan modus praktik kerjanya sangat korporatif dan hierarkis dan tatapannya ya uh, independen festival uh, tatapannya selalu yang gede-gede itu tidak melihat ini sebagai nggak tahu lah ya nggak melulu harus count tetapi ini sesuatu yang aku lakukan untuk apa namanya caraku tapi imajinasinya masih ditopang dengan semacam itu nah di titik itulah kemudian pas waktu kami ngobrol ini kayaknya kita memang butuh individualisasi dulu malah justru kebalikan individualisasi dalam pengertian ya kita harus membayangkan individu yang kuat, gitu kan. dan tahu secara strategis kapan aku harus berbuat secara kolektif dan di bagian mana aku harus bekerja secara individu. Karena saling ketergantungannya itu besar sekali loh, dan kadang, -kadang mereka mandul, nggak nggak bisa ngapain kalau nggak ditopang itu. Gitu. Kalau enggak, memang nggak enggak ada kelompoknya, eh, ayo, gitu. tapi kemudian ada Nia, ada orang lain yang mendukung, ini, ini gitu. seolah-olah individu, tapi kolektif. Dan kemudian ketika satu aja dipisahin, kelapaan. Gitu. Jadi gimana ya, kadang-kadang kolektivitas juga eh, ada ada jebabannya, gitu. eh, seolah-olah kita harus khususan itu. Gitu. Kalau aku menurutku itu kan salah satu kendaraan, salah satu metode. Gitu tidak bukan tujuan tujuan tujuan nilainya bukan pantai kita hidup dan bekerja secara kolektif tetapi menggunakan modal cara kerja kolektif untuk sesuatu nah yang uh, tujuan itu saya kira yang bisa didiskusikan dan belum kita diskusikan juga um, um, dalam kesempatan kali ini mungkin bisa jadi pertanyaan untuk juga mengingat waktunya sudah mau habis karena tadi dalam diskusi sesi B ini akhirnya lebih um, Beberapa lebih banyak membicarakan tentang berlanjutan berlangsungan seninya Cara-caranya entah dalam bentuk DIY, manajemen, atau bekerja dengan pemerintah Tapi kita belum menemukan, apa? Elangnya um, gitu, kenapa tujuannya Buat apa sih buat hari ini? Buat apa DIY? Buat apa bikin ruang? Um, bagaimana kita melihat ya fungsi seninya sebenarnya apa hari ini? Ketika dihubungkan dengan gerakan kebudayaan gitu Apakah ada yang punya statement soal itu, atau teman-teman yang lebih muda juga ingin merefleksikan? Buat apa sih aku bikin seni hari ini? gitu Entah kolektif sendiri, bentuknya apapun gitu. Ada, mungkin ada sini ada yang lebih muda dari perbawakan, ada ayu, ada komar. Ada, ada, ada, ada, yang ada,